<coughs> Bismillahirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Nahmadhu wa nasta'inu huwa nastaqfiroh. Wa na'udhu nasta na min shuurri ambusina wa min sayyati amalina. <coughs> May yahdihillahu wa ilah <coughs> la ya muslimun Fa kitabullah Wa hadith, hadith alaihi wasallam Kita lanjut pelajaran kita masih membaca kitab hashrul qawait di tazkiyatin nafs dan ini sudah pertemuan kedua ya di pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil beberapa perkara bahwasanya kesucian jiwa itu termasuk apa? Anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pemberian. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa la fatulillahi alikum warahmatu mazaka min ahadin abada. Sekiranya bukan, ya karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian semua, niscaya apa? Tidak ada soran pun yang bisa jiwanya Ya, yeah. selama lamanya tidak ada yang bisa. Jadi kesucian jiwa itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian walakin Allah yuzatki mayyasha, wallahu samiun lima. Dan ya, yeah. kan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan Siapa yang Allah kehendaki Jadi kesucian jiwa Itu berada di Tangan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita ingin jiwa kita suci Ya minta kepada Allah Supaya hati kita apa Disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik diantaranya juga kita ambil bahwasanya Kazuki'atun nafs itu tidak bisa terwujud kecuali apa? melalui jalan para Rasul yeah. jadi harus melalui jalan para Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala baik kita juga sudah mengambil beberapa uh, mukaddimah ya dari beliau kayaknya sudah selesai ya mukaddimahnya Baik kita baca sedikit eh, Poin-poin pentingnya Yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya Dalam Mekot Dima, Beliau menjelaskan bahwasanya Jiwa yani Jiwa manusia Itu perkaranya Atau urusannya sangatlah besar Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala Bersumpah Dengan makhluknya Yaitu jiwa Dan tidaklah Allah bersumpah kepada sesuatu ya, Kepada suatu makhluk Melainkan apa? Makhluk itu memiliki kelebihan Memiliki keistimewaan Memiliki kemuliaan Dan diantaranya Allah bersumpah dengan apa? An-nafs Jiwa Sebagaimana yang dibaca tadi Pak Imam Ya yeah. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, penyempurnaan ciptaan jiwa tersebut. Ya. Yeah. Jadi Allah bersumpah dengan an-nafs. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya jiwa itu adalah makhluk yang mulia. Ya, yeah. sampai-sampai Allah bersumpah dengannya. Kemudian di ayat-ayat setelahnya Allah berfirman apa? Qad <kada> aflaha man zaggaha, wa qad khaba man <dasaha> sungguh beruntung orang yang apa <coughs> mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa tersebut Ya yeah. dan di sini pensucian jiwa itu bukan pensucian jiwa yang terlarang pada yeah. <kodaf> afla aman zakah sungguh beruntunglah apa orang yang mensucikan jiwanya? jadi bukan pensucian yang terlarang sebagaimana di ayat yang lain Allah berfirman Fala huwa dan janganlah kalian apa, mensucikan jiwa-jiwa kalian dan Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa ya seakan-akan bertabrakan ya yang satunya Allah menyatakan pada أَفْلَهَ sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Tapi di ayat yang lain ternyata ada larangan mensucikan jiwa. Qalatuzakqu anfusakum huwa Ya disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya maksud ya pensucian jiwa di sini qada aflaha man yaitu ayyuzakkiya nafsahu bil ikhlasiha min syirk wasyawaib wasyawaibil ma'asi Maksudnya apa? Dia mensucikan jiwanya dengan apa? Membersihkan dari noda-noda kesyirikan. Yeah. Dan noda-noda atau kotoran-kotoran maksiat, nah, itu maksudnya ayat ini. Jadi sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dia sucikan jiwanya dari apa? Kesyirikan. Yeah. Dosa kotoran-kotoran, adapun ayat yang apa tadi? Jangan kalian apa? mensucikan jiwa-jiwa kalian Nah itu terlarang Kita sucikan diri kita Ya yeah. Nyatakan bahwasannya saya Lebih suci daripada si dia Saya lebih banyak beramal daripada dia Saya lebih berilmu daripada dia Ya yeah. Saya lebih dermawan daripada dia Jangan sucikan jiwa kita Karena Allah tahu siapa yang Paling bertakwa di antara kita Paham ya? Nah, itu maksudnya baik. Kemudian beliau juga menyebutkan di Makkothima, beliau bahwasanya jiwa yang mulia itu tidaklah ridho kecuali apa pada perkara yang mulia juga. Kalau jiwa seseorang mulia, pasti dia ridho terhadap hal-hal yang mulia juga. Dia tidak suka hal-hal yang rendah. Ya, yeah. sebagaimana juga kata beliau, jiwa yang hina itu sukanya pada perkara-perkara yang hina juga. Ya, yeah. beliau memperumpamakan seperti apa? Lalat. Lalat itu sukanya di mana? Ya, yeah. tempat-tempat yang kotor. Nah itu, kalau jiwa rusak atau hina, kotor. Itu sukanya pada perkara-perkara yang kotor-kotor juga, yang hina-hina juga. Ya, tapi jiwa yang mulia, dia tidak suka pada perkara tersebut. Dia sukanya apa? Pada perkara yang mulia juga. Makanya beliau sebutkan bahwasanya jiwa yang mulia itu tidak akan Ridho dengan katoliman. Iya. La tidak akan Ridho dengan katoliman. Begitu pula wala bil tidak akan rido. Dari apa? Perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yeah, keji. Dan tidak akan Rino juga pada pencurian, pengkhianatan, dan seterusnya. Karena jiwa yang mulia itu sukanya yang mulia juga. Kalau jiwa yang hina, ya sukanya yang hina-hina juga. Makanya beliau sebutkannya perkataan menukai Kata beliau, fakullu nafsin Tamilu ila yeah. Maka setiap jiwa itu akan cenderung, condong, yeah, kepada sesuatu yang selaras. Sesuatu yang sesuai dengannya. Paham ini? Jadi jiwa seseorang itu, dia akan condong, dia akan yeah, suka pada sesuatu yang selaras, yang sesuai dengan jiwanya kalau jiwanya bagus, jiwanya bersih, jiwanya mulia, suka pada hal-hal yang baik. Tapi kalau jiwanya kotor, rusak, hina, dia sukanya pada perkara-perkara yang hina juga. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian beliau juga menyebutkan di muqaddimah beliau, ini sudah kita baca ya, di muroja'ah sedikit saja, bahwasanya jiwa itu memiliki hak Yeah. Memiliki hak Yang harus kita penuhi Dan tidak boleh apa Berlebihan Dan tidak boleh Meremehkan Jadi pertengahan Makanya beliau sebutkan bahwasanya Bahwasannya Baltazkiyatu Baltazkiyatu Nafsi Takunu bil masaliki syar'iyyah. Syari bahkan sucian jiwa itu adalah Abah, berjalan dengan syariat, ya, dengan menempuh jalan syariat-syariat. Kemudian bitawasuti wal dan sikap pertengahan dan tidak condong sebelah. Jadi ya, dia pertengahan, tidak berlebihan, tidak bergampangan, tapi dia pertengahan. Ya. Walafroth, tafrid tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Bal biluzumi hadi Nabi bahkan dia meluzum, dia senantiasa berada di atas apa? Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Itu ya. Baik, itu mukodimah yang beliau bawakan. Kita sudah selesaikan ya mukodimahnya cuma meroja sedikit baik kita masuk kaidah yang pertama jadi setelah beliau membawakan Muqaddimah maka beliau pun masuk kaidah yang pertama kata beliau Syekh Abdul Razak Hafidallah ta'ala al-fa'idatul ula kaidah yang yang pertama adalah aslun nufus ini kaidah yang pertama paling pertama dan paling pokok dan paling utama adalah tauhid yeah. tauhid adalah kunci pokok dalam mensucikan jiwa ya yeah. tauhid kunci pokok dalam pensucian jiwa makanya Siapa yang menginginkan jiwanya suci, tanamkan pada diri kita Tauhid. Belajar Tauhid. ya Ilmui Tauhid. Amalkan Tauhid. Dan hidup dan mati di atas Tauhid. Kenapa jam sekalian? Karena Tauhid ya kunci keselamatan dunia dan akhirat. Tauhid adalah sumber ketenangan dan ketentraman. Ya, kalau kita ingin keluarga kita tenang, tentram, tanamkan pada diri mereka tauhid, jelas ya itu tauhid, jadi sumber ketenangan dan sumber ketentraman, dan tauhid juga kunci kebahagiaan dunia dan negeri akhir, dan inilah yang apa yang akan ditanyakan nanti di hari kemudian jadi kita semua akan ditanya nanti tentang tauhid. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr Fa warabbika la Itu dalilnya. Maka demi Rabb engkau kami akan menanyakan mereka semua. Jadi mereka semua akan ditanya di hari, di hari kemudian. Ditanya tentang apa? Disebutkan oleh Anas bin Malik. Begitu pula Abdullah bin Umar. Begitu pula Mujahid rahimahullah ta'ala. Maksudnya, An la ilaha illallah. Jadi kita semua nanti akan ditanya tentang Tauhid. Ya, tentang la ilaha illallah. Makanya pelajari Tauhid. Ya. Kita pelajari Tauhid. Kita amalkan dan kita berusaha hidup dan mati di atas di atas Tauhid dan kita akan ditanya nanti ditanya tentang apa? kalimat La ilaha illallah hafal syarat-syaratnya hafal syarat-syarat kalimat Tauhid hafal ya, insyaallah aja noja loki Baik, hafal usahakan hafal. Kenapa kunci surga? Bagaimana bisa masuk ke dalam surga kalau tidak punya kunci? Yeah. Jadi, hafal berusaha, hafal syarat kalimat tauhid. Kalau anak takbir itu, hafal betul ya syarat kalimat tauhid. Baik, itu yang pertama. Kaidah yang paling utama dan yang paling pertama adalah tauhid itu kunci pokok dalam kesucian jiwa. Baik. Kita baca kalam beliau kata beliau hadidallah taala innat tauhida hual gayatul lati min ajliha khalaqanallahu wa aujadana. Sesungguhnya tauhid itu adalah puncak atau tujuan yang Ya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita karenanya. Dan Allah mengadakan kita. Jadi kita diadakan di muka bumi ini. Itu karena. Karena tauhid. Karena kalimat. La ilaha illallah. Jadi kita. Berada di muka bumi ini bukan. Dibiarkan begitu saja ya. Ya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yeah. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian begitu saja bermain-main, bersenang-senang dan kalian mengira tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya, yeah, tidak akan mungkin ya. Kita diciptakan tidak begitu saja. Pasti ada tujuan kita diadakan di muka bumi Ayat sabul insanu ayyutraka Apakah manusia itu mengira dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Tidak akan mungkin. Semuanya pasti ada pertanggungjawaban. Ya. Yeah. Jadi ada hikmah tujuan kita apa diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta dalam kitab Majmu Fatawa kata beliau rahimahullah, ta'ala. salaqallahu al khalqa Ya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk. Supaya apa beribadah kepadanya. Itu tujuan kita. Berada di muka bumi ini. Jadi beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kama Allah ta'ala. Sebagaimana? Ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita sudah hafal semuanya dalilnya. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali apa dia ambudun supaya mereka beribadah kepadaku kata Allah. supaya mereka mentohitkanku itulah tujuan kita berada di muka bumi ini baik perhatikan di sini ya dia ambudun alam di situ itu namanya lamut talil lamut talil ya dia, dia bermana apa talil di sini talil roya wa hikmah ya yeah. tujuan dan hikmah tujuan dan hikmah diciptakan kita kemudian wa dan apa yang setelahnya itu dituntut perhatikan lam di situ setelahnya dituntut untuk apa beribadah ya'budun supaya apa beribadah kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun kadang terjadi dan kadang juga tidak tidak terjadi jelas ya nah, di situ memang dituntut kita beribadah tapi kadang terjadi dan kadang tidak terjadi kita disuruh untuk beribadah ya semua manusia apakah seluruh manusia beribadah kepada Allah jawabannya apa tidak ya, jawabannya tidak Paham ya? jadi kita diciptakan untuk apa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kata beliau berikutnya, mehwaru warusul. Begitu pula tauhid itu adalah poros inti dakwah para nabi dan rasul. Itu tauhid inti apa? Dakwah para nabi dan dan rasul. Katakanlah Allah Taala, "Walaqad bae'na fi kulli ummati Rasulan aniyabudillah, wajib tanibul taubul." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul, seruannya aniyabudillah, sembala Allah dan jauhi taubul. Jadi seluruh para Rasul itu diutus apa untuk ya menegakkan kalimat tauhid. Ya, perhatikan di sini ya. Fikul li ummah. Pada setiap ummat. Ini hanya tambahan faidah saja. Jadi, ummat di situ bermakna apa? Ummat. Dan ummat, itu ada beberapa makna. Jadi, ketika dapat di dalam Al-Quran, jangan langsung maknai ummat itu ummat. Jadi, ada beberapa makna. Ummah. Di antaranya, yang pertama, ummat, yang ayat kita baca tadi. Kemudian diantaranya juga terkadang bermakna al-imam, yakni imam. Sebagaimana dalam surah An-Naml 120, Allah berfirman, "Inna ibrahimah kana ummah lillah." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Ummah di sini bermakna apa? Ya, imam, teladan. Beliau adalah teladan. Yeah. Ya, itu bermakna imam terkadang juga bermakna ummah itu millah ya, bermakna agama, milah sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna wajadana aba'ana ala ummah sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami itu di atas agama, yakni menganut ummah ummah situ apa? bermakna milah paham ya? itu makna yang ketiga karena juga bermakna ummah itu zaman, ya waktu. Sebagaimana dalam surah Yusuf ayat 45, wadatoroh Bada ummah. Jadi teringat sesudah apa? Beberapa waktu. Jadi umat di situ bermakna apa? Waktu. Jadi ada berapa? Mana ummah? Satu umat, dua. Imam tiga. Mila. Agama empat. Waktu. Jadi kalau dapat dalam Al-Quran kata ummah. Jangan langsung artikan Ya, okay. Jadi boleh jadi empat. Uh, makna ini. Baik. Jadi seluruh para nabi dan rasul. Itu dakwanya apa? Tauhid. Sebagaimana juga dalam. Surah al anbiya ayat 25 Allah subhanahu wa taala berfirman wama arsalna min qabli kami rasulin ilanahi ilai an nahula ilaha illa anabaa'budun ya dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau melainkan apa kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan aku ya jadi seluruh para rasul itu diutus untuk apa? memurnikan agama. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam surah Al-A'raf 59. Ya. Perhatikan dakwah Nabi Nuh alaihi kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lepada arsalna Nuhan ila kaumihi, ya ila qaumihi fa qala ya qaumi'budullahi ma lakum min ilahin ghairu" Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Perhatikan seruhan Nabi Nuh. Iya, wahai kaumku sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada ilah. Ya, tidak ada sembahan yang hak bagi engkau. Perhatikannya Nabi Nuh. Iya, menyerukan apa? Menyerukan Menyerukan tauhid. Iya. Begitu pula Nabi Nabi Hud. Allah Subhanahu taala berfirman wa adin dan kami telah mengutus kepada kaum 'ad saudaranya saudara mereka Hud perhatikan seruannya qala ya qaumi'budullahi malakum min ilahin ghairuh ya jadi seruannya apa wahai kaumku sembahlah Allah tidak ada sembahan yang hak bagi kalian nabi hud seruannya apa tauhid di ayat yang lain surah yang sama ya. Begitu pula dakwah Nabi Saleh. Perhatikan, "Wailasamuda akhawhum salihah. Qala ya qaumi'budullah malatum min ilahin ghairusamada" dakwahnya. Menyeru apa? Tauhid. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yeah. begitu pula Nabi Syuaib. "Wa ila madyan akhawhum Qal ya qaumi'budullahi ma lakum min ilahin ghairuh sama dakwah. Ya, dakwahnya apa? Tauhid. Murnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu pula Nabi Ibrahim. Wa Ibrahim. id qala li qaumihi a'budullaha wattaquh. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya sembalah Allah semata. Tauhid. Disuruh apa? Menyembah Allah semata. Ya. Yeah. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam. Seruannya apa? Tauhid. Allah berfirman, Aniak Allah Robbi warobbatum. Sembalah Allah Robku dan Rob kalian. Seruan apa? Tauhid. Hatta sampai Nabi kita, ya yeah. Muhammad alaihissalam. Beliau menyeru apa? Tauhid. ya yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddi." Katakanlah wahai Muhammad, sungguh aku diperintah supaya apa? Menyembah Allah semata dengan memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh para nabi dan rasul inti dakwanya apa? Tauhid. Ya. Yeah baik kemudian kata beliau berikutnya khabitul ahadalah ta tauhid huwa huwa ma alal insan fi dinil islam dan tauhid itu adalah perkara ya yeah, kewajiban yang paling pertama bagi manusia ketika masuk ke dalam islam kewajiban pertama ketika ada orang masuk islam disuruh ucapkan apa kalimat tauhid ya yeah. kewajiban pertama kemudian begitu pula wakadali kahwa begitu pula kewajiban yang paling pertama bagi seorang dai ilallah menyeru apa ya yeah. mengajarkan tauhid kepada kepada manusia yeah. kewajiban pertama bagi para dai untuk apa mengajarkan tauhid? Jadi awalnya tauhid, dakwah tauhid, sampai kita, ya, apa namanya, menjelang kematian, itu tauhid juga ya, menakhir kalam, hilai, ilahi, Jadi akhir, pertengahan, sampai akhir, semuanya tauhid. Makanya, ya semangat ya, belajar tauhid. Ketika pelajaran tauhid dibuka, hadir lagi walaupun sudah dengar, sudah catat faidah, ikut lagi. Semakin nafas, semakin menambah faidah dan keyakinan kita tentang tentang tauhid. Baik, kemudian kata beliau, "Kamakaulah Nabi SAW, lima ayat bin Jabal Allah sebagaimana perkataan Nabi SAW." kepada Mu'at bin Jabal, indama bahu ba Ila Jaman. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'at ke Yaman, beliau berkata, inna katak damu ala kaumin min ahlil kitab. Oh Mu'at, engkau akan bertemu, engkau akan berjumpa, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahliil kitab. Perhatikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baliyakun awala mata daruhum ila ayyuhirullah taala. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kalau per Perkara yang pertama kali yang engkau serukan kepada mereka adalah apa? Agar mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah paling pertama adalah Tauhid. Iya. Sebagaimana Nabi SAW mengutus semua ke negeri Dan perkara yang beliau perintahkan yang paling pertama adalah serukan Tauhid. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau Wa bil Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid dan iman dengan ancaman yang sangat keras. Pada hari kiamat, yeah. jadi siapa yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid, dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ancaman yang sangat keras di hari kiamat. Yeah. Dia tidak mensucikan dirinya dengan tauhid, malah sebaliknya, dia tidak yeah, mensucikan jiwanya dengan tauhid. Sebaliknya, apa dia mengotori jiwanya dengan, dengan kesyirikan? Nasallu salamah tawul Baik. Kemudian kata beliau, qala Allahu azza wajalla wa musyrikin. Celakalah orang-orang musyrik. Aladzina la yu'tunaz zakah wa hum bil kafirun. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan az zakah. Nanti kita baca apa makna zakah di sini? Dan mereka itu ingkar ya akan kehidupan akhirat. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam selaka bagi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan az-zakah. Az-zakah di situ, apa maknanya? Kita baca kitab Siril ayat sabiqa, ayat yang telah kita baca tadi, makna wal -iman, yazgu al -qalb. maknanya adalah zakah maknanya adalah az-zakah, maknanya adalah az maknanya adalah atau zakah dan iman. Yang dengannya jiwa itu Menjadi bersih Tidak yeah. zaka itu Maknanya apa? Tauhid Karena tauhid dan iman Dengan keduanya ini apa? Jiwa seseorang itu akan Akan bersih Kemudian kata beliau yeah. Maka tauhid Itu mengandung Penapian hat uluhiyah, ya yeah. dari selain Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati, Ini yani apa kita napikan dalam hati kita, ya yeah. uluhiyah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita napikan semua, segala sesuatu yang disembah kita singkirkan. Itu menafikan apa? Ilahiyah. kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa fil Setelah kita menafikan, maka kita tetapkan ilahiyah uluhiyah itu dalam hati kita. Paham ya. Dan ini dikenal dengan apa? Ah, Rukun Rukun apa? Tabe. Ya, yeah. ajnatul peserta. Rukun apa ini? Penapian dan penetapan rukun Islam. Ya, yeah. rukun apa? Rukun apa? Ayo, satu orang, satu orang. Rukun, ya rukun, kalimat tauhid. Ikut mata semanggi, isoman, jawaban, kota sidi-sidi, allong start, baik, baru ke Jelas ya, baik, sedikit lagi. Bagaimana tadi? Jadi menafikan dan menetapkan. Kemudian kata beliau wa huwa haqiqatun la ilaha illaun. dan inilah hakikat kalimat la ilaha illallah. Wa aslu ma -kulub. dan inilah pokok apa yang dapat mensucikan jiwa. Jadi tauhid itu perkara yang paling pokok yang bisa apa? mensucikan jiwa seseorang. Itu tauhid. Kemudian kata beliau berikutnya kalau Ibnul Qayyim rahimallahu taala qala aktsarul mufassirin minas salab wa man, ba'dah, man ba'dahu Ya berkata kebanyakan ufasirin dari kalangan as-salab dan setelah mereka Maknanya adalah ya tauhid Maknanya tauhid Ya syahadatu Alla ilaha illallah Mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak Di Ibadai, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Wal iman alladhi bihi yazgu al -qlub. Ya Wal iman alladhi bihi yazgu al -qlub. Dan iman Ya yang dengannya apa? Hati itu Suci jadi dengan keimanan hati itu bisa apa? Bisa merasakan kesucian wa aslu kulli zakatin wa Dan tauhid itu apa? Sumber ya, yeah, faktor utama dalam apa? kesucian jiwa dan perkembangan, yakni per pertumbuhan. Itu yang pertama ya. Ya, yeah, tauhid adalah asal pokok dalam kesucian jiwa. Baik, insyaallah taala kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Beliau nanti akan sebutkan bahwasanya kama'an tauhid aslu nufus. Sebagaimana tauhid itu pokok ya dalam mensucikan jiwa, maka katakan kata beliau nanti fa nisun nufus. Maka kesyirikan itu Perkara yang paling mengotori jiwa. Ya, kebalikannya ya. Jadi, tauhid itu perkara yang paling mensucikan jiwa. Nanti beliau sebutkan. Ya, kebalikannya. Jadi, kesyirikan itu perkara yang paling mengotori mengotori jiwa. Baik, insya Allah. Kita akan lanjut di pertemuan berikut. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik. Asyidu la ilaha ilaha anta. Astagfirullah wa you <laughs>